Thank you. Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. And Mrs. News Kali ini, kita akan membahas terkait mesin Space Shuttle Main Engineering atau SSME atau yang dikenal dengan RS-25 yang merupakan mesin utama pesawat ulang alik yang digunakan di Space Launch System Nah Kepengen tahu kan, bagaimana mesin RS-25 tersebut? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. RS-25 atau dikenal sebagai Space Shuttle Main Engine atau mesin utama pesawat ulang alik adalah sebuah mesin roket bahan bakar cair kriogenik yang digunakan pada Space Shuttle Nasa dan digunakan pada penggantinya yaitu Space Launch System. Dibangun di Amerika Serikat oleh ini, RS-25 membakar hidrogen cair kriogenik dan propelan oksigen cair dengan masing masing mesin memproduksi 1.859 kN atau 480.000 lbf daya dorong di lepas landas. Mesin RS-25 sebenarnya mesin yang digunakan oleh pesawat ulang-alik, tapi tentu mesin ini sekarang sudah banyak mengalami pengembangan seiring dengan kemajuan teknologi. Selama 30 tahun menjalankan program Space Shuttle, RS-25 mencapai realibilitas yang sangat tinggi. Kekuatan mesin ini setara dengan 11 lokomotif dan 1315 mobil Toyota Prius. Berbeda dengan pesawat ulang-alik yang hanya diberikan tiga mesin RS25. Space Shuttle System diberi 4 mesin RS25 karena muatannya yang lebih berat. 4 mesin RS25 itu bisa melahap 1500 galon bahan bakar per detik. Sangat boros kan, tapi sebanding dengan kekuatannya. Mesin RS25 terdiri dari pompa, katup dan komponen lain yang bekerja sama untuk menghasilkan daya dorong. Bahan bakar hidrogen cair dan oksidator dari tangki eksternal pesawat ulang alik memasuki pengorbit pada kartu pemutus pusar dan dari sana mengalir melalui jalur umpan sistem propulsi utama atau MPS pengorbit. Sedangkan untuk di Space launch System, bahan bakar dan oksidator dari tahap inti roket akan mengalir langsung ke jalur MPS. Begitu berada di jalur MPS, bahan bakar dan oksidator masing-masing bercabang ke jalur terpisah ke setiap mesin. Di setiap cabang, perang katup kemudian memungkinkan propelan masuk ke mesin. Selain sistem bahan bakar dan oksidator, sistem propulsi utama kendaraan peluncur ini juga dilengkapi dengan sistem helium yang terdiri dari 10 tangki penyimpanan di samping berbagai regulator, katup periksa, jalur distribusi, dan katup kontrol. Sistem ini digunakan dalam penerbangan untuk mempersihkan mesin dan memberikan tekanan untuk menggerakkan katup mesin dalam sistem manajemen propelan dan selama perhentian darurat. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait mesin LS25 yang digunakan Space Launch System. Selanjutnya, jangan lupa untuk mensubscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.